Berbeda-beda tapi satu tetap kuat di masa pandemi, merdeka! merdeka! merdeka! merdeka! merdeka! merdeka! Selamat malam merdeka! Mas Rohim. Selamat malam Pak. Nah, merdeka! Saya merdeka! mau tahu nih, gimana pendapat sebagai Ketua Pemuda Rama Jati Kulon, peringatan 17 Agustus 2020 ini, uh, tapi dalam masa pandemi Mas, gimana tanggapan Anda? Kami sebagai pemuda tetap semangat meneladani perjuangan pahlawan kita tembok dulu. Optimis dan berdoa semoga pandemi ini segera berakhir. Merdeka, tinggai Republik Indonesia. Merdeka, Merdeka, tinggai Republik Indonesia. Kita Indonesia. Aku adalah putra bangsa. Dengan suara keras menyala memeriahkan. Parteka, parteka, parteka. Aku peduli siapa kau Jika kau adalah aku Maka hal kalian semua Karena aku dan kau Adalah Indonesia Kita adalah Indonesia Dengan suara menggelegar Kita berteriak Suara Bertegang Bertegang Maka marilah berteriak bersama Karena aku, kau dan kalian Adalah Indonesia Banyak bangsa ini menuju kemerdekaan yang hakiki Kemerdekaan yang sejati Kita wajib melakukannya Karena kita adalah Indonesia Merdeka, merdeka, merdeka orang Tetapi kampung dan rumahku di laku tanah air tidak kulupakan hut proklamasi tahun 2020 ini tapi dalam masa pandemi gimana menurut Pak Rohim sebagai ketua Rama mendapat saya Tetap semangat Wah, saya sampling, Pak <laughs> Gak bercetek